engine start SRB3 test lift off ignition and lift off Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mister and Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait roket terbaru Jepang H3 gagal mencapai orbit di luar angkasa Nah sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan men video ini ke teman-teman lainnya Agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Pengontrol misi tidak lama kemudian mengeluarkan perintah penghancuran roket mengakhiri penerbangan uji pertamanya lebih awal. Perintah penghancuran telah dikirim ke kendaraan peluncuran karena tidak ada kemungkinan untuk mencapai misi. Lepas landas hari Senin adalah percobaan kedua H3 pada peluncuran debutnya. H3 membatalkan upaya pertamanya pada 16 Februari, hasil yang akhirnya dilacak, saka, kemasalah dengan sistem, kelistrikan, yang memasuk daya ke mesin LA-9 tahap pertama roket. Di atas roket ketika perintah penghancuran dikeluarkan adalah Advanced Land Observing Satellite 3 atau ALOS-3 juga dikenal sebagai Dai G-3 menuju orbit sinkron matahari 416 mil atau 669 km di atas bumi. Itu dirancang untuk memberikan gambaran bersolusi tinggi dari Jepang dan daerah lainnya dalam jalur selebar 43 mil atau 70 km dengan resolusi setajam 2,6 kaki atau 0,8 meter. Peluncuran yang gagal terjadi setelah satu dekade pengembangan yang dilakukan bersama oleh Saka dan Mitsubishi Heavy Industries masalah dalam menyiapkan mesin oksigen cair hidrogen cair RA9 roket yang kuat mengakibatkan penundaan yang signifikan untuk peluncuran pertama. Roket H3 memiliki tinggi 187 kaki atau 207 kaki atau 57 atau 67 meter tergantung pada panjang dua piring muatan yang memungkinkan yang dapat digunakan untuk setiap misi. Roket tersebut mampu mengirim 4 ton atau lebih ke orbit sinkron matahari setinggi 310 mil atau 500 km, dan 6,5 ton atau lebih ke orbit transfer geostationer. Versi yang gagal pada Senin H322 membawa dua penurung samping keukuran padat. Tetapi, roket tersebut dapat dibundel dengan empat penurung tersebut untuk meningkatkan daya dukungnya. Penerbangan uji hari Senin juga hanya menggunakan sepasang mesin LS9, sementara varian roket yang lebih mampu menggunakan 3 LS9. Roket H3 perlu membuktikan dirinya dapat diandalkan setara lepas landas dan akan membutuhkan bantuan pemerintah Jepang untuk memesan peluncuran misi. Salah satu sumber misi adalah untuk kebutuhan keamanan Jepang. Nah, teman-teman pecinta astronomi.